Halo, kamu lagi dengan terjemahin yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 bahasa Inggris. Halaman berapa lagi? 29. Mengumpulkan informasi. Kita akan menyusun ulang dan menambahkan ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris ke kartu identitas siswa. Kartu identitas perpustakaan dan kartu identitas yang lainnya yang mungkin kita punya. Ini yang akan kita lakukan Kita akan bekerja dalam kelompok Pertama Kita akan mempelajari contoh-contoh Contoh mungkin contoh yang akan diberikan oleh guru Kedua Kita akan membuat atau mengambil Ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris Di bawah ekspresi Indonesia. Kemudian, ini yang ketiga. Kita akan tempatkan kartu kita itu dalam bentuk yang baru di dinding uh, kelas. Jadi setelah kita buat, setelah kita buat kartu-kartu uh, tersebut, kita tempelkan di dinding kelas. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang lain. Hmm, kalau di sini tidak bisa disebutkan sebagai yang lain, tetapi teman-teman eh, yang lain nah yang mengunjungi kartu kita. Kartu-kartu kita tadi ada beberapa buah. Nah, Tentu teman-teman kita tadi akan bertanya. Nah itu harus kita jawab. Kita akan mengucapkan. Mengucapkan ya. Dalam bahasa Inggris sana, spell ini tidak hanya satu. Bisa juga eh, artinya mantra. Mengucapkan kata-kata. Dan menggunakan tanda baca, tanda baca secara benar ini bentuk kartunya. Nah, ini jadi kita buat dalam bahasa Indonesianya. Nah, di bawah bahasa Indonesianya itu kita buat eh, bahasa Inggrisnya. Terlihat perbedaannya, kan? Ini tidak ada bahasa Inggrisnya di bawah yang ini. Ada bahasa Inggrisnya, kartunya nomor kartu tempat tanggal lahir. Jadi, berbeda dengan orang Barat sana. Kalau kita tempat garis miring tanggal lahir, tetapi di sana tidak tempat dan tanggal lahir. Alamat mengamati dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kita akan mempelajari untuk menyampaikan informasi yang lebih, lebih banyak tentang diri kita sendiri kita akan mempelajari menyampaikan hobi kita dan apa yang kita suka dalam hidup kita. Ini yang akan kita lakukan pertama kali. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama eh, sewaktu guru membacakan contoh-contoh. Kedua, kita akan mengulangi apa yang dulang tentu ucapan-ucapan guru tadi ucapan contoh-contoh uh, tadi setelah guru mengucapkannya kalimat per kalimat ketiga dalam kelompok kita akan bermain uh, role of speakers Ya, di dalam gambar. Kemudian kita akan menggunakan petunjuk yang diberikan tentunya untuk mengumpulkan beberapa fakta tentang diri kita. Terakhir, kita akan mempresentasikannya. Jadi, eh, present itu tidak hanya hadiah, tetapi juga presentasi menyampaikan tidak membaca. Jadi kita tidak membawa catatan ke depan. Kenyataan-kenyataan yang ada tiap orang. Ya, jadi mungkin ada yang meng Uh, hobinya Renang Nah kita sampaikan Secara oral Jadi tidak tertulis Tetapi mengucapkannya Di depan kelas Kita akan mengucapkan kata-kata Dan menggunakan Tanda baca Secara benar Kita akan mengucapkan Kata-kata tersebut secara keras jelas dan benar jika kita mem memperoleh masalah ada masalah mungkin kita tidak tahu bagaimana mengucapkan sebuah kata nah kita bisa bertanya ke guru ya Hai saya Anissa saya pelajar di SMP Teladan Bangsa, Bulungan. Perlu diingat kalau hurufnya huruf besar, ini T huruf besar, B huruf besar, ya. B ini juga huruf besar. Biasanya itu nama, tidak ada terjemahannya. Saya tinggal di Bulungan, Kalimantan Utara. Ya. Hobi saya adalah memasak dan lari, olahraga lari. Favorit warna favorit saya adalah kuning dan biru. Makanan kecil atau snack adalah atau cemilan ya. Snack ini bisa dijadik, diartikan sebagai cemilan Adalah Pisang goreng Senang jumpa dengan Anda Mengamati dan bertanya Halo, nama saya Yohanes Saya belajar di SMP Negeri 2 Biak saya tinggal di Biak, Papua. Saya suka berenang dan membaca buku. Warna favorit saya adalah hijau. Makanan favorit adalah nasi goreng. Senang jumpa dengan Anda. Mengumpulkan informasi. Halo, nama saya, sebutkan nama saya belajar di mana, tentu sama dengan ini, di SMP Negeri berapa gitu ya. Saya tinggal di, sebutkan nama kota yang di mana Ana Saya suka... Hobi saya adalah Hobi nah, ini hobinya ya Apa hobinya Misalnya membaca buku Berenang atau olahraga Warna favorit Adalah Nah ini apa artinya Kenapa dibikin dua Kalau warna favorit Kamu itu ada dua Ini harus pakai S dan digunakan R. Ya ini. Tapi kalau warna favoritnya cuma satu, S-nya ini jangan digunakan. Ya. S ini jangan digunakan dan pergunakan is. Itu bedanya. Ini jadi is ini tidak ini gunanya untuk tunggal dan R gunanya untuk jamak. Makanan kesukaan saya senang jumpa dengan Anda. Ini kenapa dibagi, dibagi diberi per? Ini terserah mana yang akan kita pakai. Artinya sama. Nice to see you atau nice to meet you sama artinya. Nah ini, mengamati dan bertanya. Kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan informasi yang lebih, lebih banyak ya, informasinya lebih banyak tentang diri kita sendiri. Kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan Uh, anggota keluarga kita apa-apa saja anggota keluarga biasanya ibu, bapak, adik, kakak, nenek, kakek, pernekan atau uh, sepupu ini yang akan kita lakukan pertama kita akan mendengarkan secara seksama Pada guru kita Yang membaca Membacakan contoh-contoh Jadi guru akan mengucapkan contoh-contoh kalimatnya Kemudian kedua Kita akan mengulangi Apa yang diucapkan oleh guru tersebut Kalimat demi Kalimat ketiga kita akan mencatat orang-orang ya orang-orang eh, di dalam keluarga yang mengucapkan. Jadi maksudnya begini, misalnya si Budi menyampaikan. Eh, Siapa-siapa orang-orang eh, dalam anggota keluarganya. Nah, kita catat. Ya. Kita akan menuliskannya. Seperti contoh. Handwrite ini tulis tangan. Ya. Jadi, kita menuliskannya dengan tulis tangan. Kemudian, kita akan mempelajarinya. Mempelajari untuk mempresentasikan Tidak membaca informasi ke teman-teman Ya secara oral Jadi masing-masing eh, kita akan tampil di depan kelas Kita akan mengucapkan kalimatnya Kata-kata eh, Kata-kata ini ya dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan katanya secara e, keras, jelas, dan benar. Jika kita ada masalah, seperti tadi, misalnya bagaimana cara pengucapannya mungkin, atau bisa jadi pengucapan kita salah, Nah, guru akan memberi petunjuknya Akan membantu ya. Ini contohnya Ada lima orang dalam keluarga saya Bapak, bapak saya atau medet, ya, Ibu, ya, sama ibu saya jadi kalau bapak, itu father bisa, dad juga bisa. Mazar begitu juga ibu. Ini sama artinya. Mom, mom atau mother. Saudara, saya apa, kakak ini ya. Oh, saudara yang lebih tua. Kakak, adik perempuan, dan saya sendiri Nah ini disebutkan namanya Nama bapak saya adalah Tuan Rajali Dia adalah seorang guru Ibu saya adalah Nyonya Kurnia Dia seorang perawat Kakak Laki-laki saya adalah Hasan. Dia belajar di SMA Perjuangan. Adik perempuan saya adalah Rizkia. Dia masih di eh, kalau kita Kinder ini TK ya TK. Sama ini TK juga. Atau mungkin teman, taman bermain ya. Paut. Ya semacam itulah. Jadi nenek kakeknya tidak ada. Sepupu juga tidak ada. Artinya ini adalah keluarga inti. Ya keluarga inti. Ada lima orang di dalam keluarga saya. Bapak saya Ibu Adik perempuan Adik e, lelaki Dan diri saya sendiri Artinya dia anak sulung Kalau yang ini Dia anak tengah Kakaknya laki-laki, Adiknya perempuan Jadi di keluarganya ada dua Dua orang perempuan, dia sendiri perempuan, dan adiknya satu perempuan. Ini beda, ini adik perempuan eh, termuda, si bungsu ya, si bungsu, dan ini eh, adiknya yang nomor dua. Jadi, dia nomor dua. Jadi dia yang pertama yang paling besar Terus adiknya laki-laki satu Dan yang terakhir adalah adiknya yang perempuan Bapak saya adalah Henry, Tuan Henry Dia adalah seorang petani Ibu saya Nyonya Yulia Dia adalah ibu rumah tangga Housewife ini rumah tangga, jadi house rumah wife istri. Kalau digabungkan menjadi ibu rumah tangga, saudara eh, termuda adalah Elsa. Dia adalah pelajar di SD Bunga Menur Adik perempuan eh, Adik laki-laki Erik Dia belum sekolah Dia belum sekolah Oh jadi si Salah saya ini ya Jadi dia yang tertua ada adiknya Dan yang si kecil adalah laki-laki Dia di playgroup Nah ini playgroup inilah Yang namanya paut sekarang ya <tuh> Kalau kindergarten Atau kindy ini Adalah TK Mengumpulkan informasi Jadi informasi-informasi Yang sesuai dengan contoh yang di atas Yang akan kita kumpulkan Ini formatnya Namanya siapa Anggota keluarganya siapa-siapa saja Ibu Kerja Eh bapak ini ya Bapak siapa namanya Pekerjaan Guru Ibunya apa Siapa namanya Pekerjaannya apa ini? Yang tertua, saudara tertua ini sama artinya ya. Elder bisa lebih tua atau big juga bisa. Boleh sekolahnya di mana? Adik perempuan kalau masih di TK ya. Begitu juga dengan yang ini. Kita akan mengucapkan anggota keluarga kita yang sebenarnya. Nah, itu kan, kalau yang di atas ini tidak sebenarnya reka-rekaan saja. Nah, ini tugas-tugas kamu. Tugas kamu adalah uh, menyampaikan siapa-siapa uh, saja. Anggota keluarganya ini akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok pertama dengan di, uh, format yang diberikan di atas. Nah, ini formnya ya, formatnya seperti ini. Kita akan menulis atau mencatat. Orang-orang dalam keluarga yang mengucapkan. Jadi maksudnya begini, teman kita mengucapkan mungkin di dalam di, di depan kelas, ya kita catat siapa-siapa saja anggota keluarganya. Kita ya ini akan kita akan mencatatnya, kemudian kita akan mempelajari untuk mempresentasikan, menyebutkannya, tidak membaca, ya, tidak membaca, informasi yang telah diberikan tadi masing-masing, secara oral, seperti contoh di atas. Sama juga, dengan yang di atas tadi kita akan mengucapkan katanya dan menggunakan kata kerja, eh, bukan kata kerja eh, tanda baca secara benar. Kita mengucapkan kata, kata kata katanya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah tanya ke guru. Nah cukup sekian itu dulu untuk hari ini. Kalau seandainya ada merasa terbantu silakan like video ini dan subscribe supaya tidak ketinggalan eh, lanjutan dari terjemahan-terjemahan saya baik terima kasih sampai jumpa